Oke nilai yang sangat cukup fantastis. Ya kembali lagi bersama channel ngiseng-ngiseng kali ini saya akan coba mereview laptop dari produk XP atau HP yang di depan kita ini ini adalah laptop baru ya walaupun sudah dibuka uh, casing ataupun kardusnya ya. Oke di sini bisa kita lihat keterangan di samping kardusnya itu tertera tertera merek ya merek itu HP laptop 14s CF2517TU. Oke, ini dibuat di Cina ya dan sudah menggunakan Windows 11. Oke seperti apa isi dari ataupun spek dari laptop ini dengan harga under 10 juta ya Katanya sih ini laptop-laptop yang banyak yang dipakai untuk tahun-tahun sekarang ya nah, seperti apa kita akan coba lihat dan ini sudah menggunakan SSD dengan kapasitas Uh, lumayan lah buat editing pun lumayan tapi kita akan lihat nanti uh, benchmark nilainya itu apakah emang sesuai oke okay, di dalamnya ini terdapat selain unit terdapat juga kartu garansi ini dan petunjuk ya buku manual manual book selain itu kita juga mendapatkan Uh, unit charging ini kecil ya seperti ini chargernya kita akan coba lihat Oke okay. seperti ini ya ini chargingnya ataupun chargernya dan ini ada label XP ya selanjutnya ada Oke okay, ini kabel powernya Oke okay, untuk kabel powernya ini ada tiga soket ya. Ini jadi memudahkan kita tinggal pasang saja. Ini tidak akan tertukar. ya. Tinggal langsung pasang dan bisa digunakan. Seperti itu. Oke okay, selanjutnya kita akan lihat unit dari laptop HP ini. Ini saya membeli dengan warna yang cerah ya. Artinya, warna silver ini ya. Oke, masih di plastik, ya. Plastik biasa, gitu. Oke, lumayan lah. Setelah kita cabut, kita akan lihat untuk bagian depan. Cukup ada emblem uh, dari XP itu sendiri, ya, dengan bentuk lingkaran. Oke, dengan saya akan coba ukur dengan panjang menggunakan mistar, ya itu di kisaran uh, ini hitungan inci ya, di kisaran 12,7 inch 12,7 inci. Nah, untuk uh, lebarnya sendiri tuh di kisaran 9 ya, 9 inc. jadi untuk beratnya sendiri sih ini menurut saya ya ini sangat ringan dan terlihatnya ramping tipis ya dan di bawahnya ini ada hologram windows ini hologram windows 11 oke selain ada bintik-bintik lubang-lubang untuk udara nah di ini kita juga ini sudah terdapat uh, seperti karet pelindung buat tatakan gitu ya buat nyimpen uh, si unit ini sendiri nah ini karet ini ini ada karet selanjutnya apa lagi ya oke coba kita akan buka oke setelah dibuka ini terdapat apa ini kayak kain gitu kain pelindung ya mungkin supaya tidak tergores bagian LCD oke setelah dibuka inilah tampilan depan ada emblem ataupun uh, stiker Core i3 generasi 10 dan ada office home stiker office home untuk sisi sebelah kanan ada soket-soket oke kita lihat ini sisi sebelah kanan ada soket soket itu diantaranya ada untuk headphone ataupun microphone kemudian dua buah USB terus HDMI dan kabel LAN kemudian ini, apa ini, colokan charger ya ya, colokan charger untuk yang bagian belakangnya, ini polos, nggak ada soket untuk sisi kiri ya, ini ada soket uh, type C, ini kemudian ada, ini untuk soket buat anti maling gitu ya ya, anti thief. nanti dicolok sini dan diamankan, kemudian ada lampu indikator, power dan disk drive ini lampu indikatornya ada di sebelah sini. Jadi buat ngecharger nanti akan terlihat di sini. Ngecas atau tidak. Seperti itu. Oke. Okay, eh, itu mungkin sebagian yang saya sampaikan untuk kondisi fisik. Sekarang kita akan coba nyalakan seberapa cepat. Botingnya. Oke. Okay, tuh Dua. Tiga. Empat. Oke. Okay, cepat sekali. Kemungkinan ini sudah menggunakan eh, SSD drive ya. Bukan lagi menggunakan hard disk. Jadi kecepatan bootingnya sangat Fasting Ketimbang hard disk. Nanti kita akan lihat Apakah ini benar menggunakan hard disk, uh, SSD ya maksudnya SSD atau hard disk, uh, Atau bukan gitu Oke Wow cepat sekali Oke ini dia tampilan Windows 11 nya Seperti ini Mungkin teman-teman Ataupun brother and sister Sudah pernah lihat ya sebelum-sebelumnya pas Windows 11 launching dan ini dia tampilannya sekarang menurut saya emang menarik jadi agak modern gitu kan mirip-mirip kayak apa Macintosh gitu oke untuk melihat menggunakan SSD atau tidak saya menggunakan shortcut ctrl shift dan escape oke setelah muncul di layar ada notifikasi ini kita tinggal pilih performance. Nah, ini performance. Oke, nanti akan terlihat semua mulai dari CPU, memori ataupun RAM, hard disk ya ataupun storage dan GPU-nya. Oke, di sini CPU-nya bisa dilihat ekor i3 generasi 10. Jadi, brother and sister bisa tahu ya bahwa ini Bener atau tidak, gitu kan isinya itu menggunakan Core i3 generasi 10 dan RAM-nya itu 4GB. Bisa dilihat di bawahnya juga ada keterangan "Sodim", ya, ada terlihat tuh nya juga terlihat, DDR-nya juga mungkin ada ya di bawah tuh. Kemudian berikutnya, nah ini disk ataupun storage itu ada bertulisan SSD. Nah, untuk detailnya ada di sini, kapasitasnya, nah ini ada di bawah sini, dan tipenya itu SSD nah ini untuk GPU nya Oke jadi setelah apa melihat di bagian ini kita bisa menarik simpulan bahwa laptop XP ini menggunakan SSD seperti itu brother and sister jadi untuk mengaksesnya itu cukup menggunakan shortcut di keyboard control Shift dan Escape. seperti itu brother and sister Oke okay, uh, berikutnya tampilan-tampilan dari keyboardnya sih menurut saya cocok ya matching dengan warna yang uh, hampir sama-sama itu sama, artinya sama silver dan ini juga sudah apa sih backlight ya backlight artinya ada lampunya di keyboard tinggal dinyalakan saja di pintasan F5 tinggal tekan aja F5 itu nanti akan nyala backlightnya dan ditekan lagi akan sayu dan tekan sekali lagi akan uh, mati backlightnya seperti itu, oke? Okay. Dan yang menarik di Windows 11 ini uh, mungkin ketika merubah personalisasi ataupun temanya itu akan mengikuti sesuai mungkin untuk kita kita nih yang sering menggunakan laptop di malam hari ataupun di tempat-tempat yang uh, apa ya disebutnya minim cahaya pastinya membutuhkan tema yang dark ataupun sejuk ya di sini di Windows 11 ini sudah menyediakan itu masuk ke bagian display dan di sini tinggal pilih kita akan coba pakai yang dark nah ini nah mantap sekali kan jadi tampilannya lebih lebih enak dipandang itu lebih sejuk tidak terlalu mencolok warnanya nah di bagian explorer pun sudah tidak putih lagi kita gitu tampilannya melainkan udah dark sehingga uh, nyaman sekali untuk kita yang ngolah olah data ataupun mengoperasikan uh, laptop ini di minim cahaya ataupun ketika malam hari apalagi uh, laptop xp ini sudah memiliki keyboard yang backlight artinya kita nggak harus center-center gitu kan ke ini apa ke back apa ke bagian keyboardnya cukup nyalakan saja uh, di shortcut F5 nya itu nanti akan nyala bagian backlight-nya ini. Ini sangat membantu untuk kita yang bekerja di yang minim cahaya dan malam hari. Oke. Okay. Mungkin itu saja reviewnya. nanti setelah ini saya akan direvideokan saja ya. Akan saya videokan benchmarknya ini. Ini masuk ke uh, benchmark sementara ya. Maksudnya benchmark umumnya itu menggunakan Valay masuk ke low-end atau high-end atau uh, mid-end seperti itu ya low, mid atau high-end oke okay, sekarang kita matikan oke okay, mungkin itu saja uh, review fisik dan sedikit isi dari laptop xp ini ini imut sekali, ringan ya terus desainnya -nya pun menurut saya ini sangat simple ya mirip-mirip match mungkin ya seperti itulah ya ini dia hasil dari benchmarkingnya sangat lumayan sudah masuk ke high silahkan yang membutuhkan benchmarknya ada di deskripsi silahkan download oke mungkin itu saja dari saya see you next time